Mama nak main senuka, Mama. Kita Mama tak main senuka lain pula. Tak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 seorang artis ya kalau tidak silap ya teman-teman sekalian Nah di sini kita akan melihat ya keseruan daripada Bang Andy dan juga Pak Kodi ini guys Jom kita tengok videonya let's go oke okay. <SILENCIO> Arnold man <SILENCIO> <Arnold. Arnold. Arnold. SILENCIO> <laughs> ada logger logger, banyak banget. Koca, Semua ya. kocak asli kocak. <laughs> Campuran itu. Kamu nanti ah rainbow rainbow. Ah rainbow. Hah? Siapa lagi namanya? Rainbow ah. Rainbow ah dia. Ye. Yeah. Oi. Oi. Gantu VPN. Oke, kontak sih saya kameranya kameranya enggak <laughs> ini guys. Kameranya tidak on. Tidak on. Kamu kan hati Malesia nyalon. Jafar on kan? Engga. Jafar on. Ya udah udah. Oke. Nggak lama Oke, memang multi ya. Multi talenta kayak gini, kayak jasli. Aduh. Oke okay, berarti Bang Ray sama Bang Andy aja ini ya, berdua Masya Allah, terbaik. Kamu pernah tengok British Bulldog? British Bulldog pernah tengok? Berarti begini. Okay. Aduh, sayang gelap asli. Ekspresinya kurang. Kalau dari ketawanya Bang Ray sih lucu banget. Men in black dia ni. Boleh ni. Tak boleh bawak. Ah, abang kasi abang bawalah kalau kau tak pedian. Okey. bawa. Kena dengan ni ni Ah, masuk ke parking lah guys ni. Okey, okey. Lepas tu ada kena ah, Lepas tu pergi level 6 Level 6 Tingkat 6 ya mungkin oh, Tinggi ni, muter terus ini, Level 6 <coughs> Ok oh, oh, Tak lepas lah, tak lepas Bahaya ni Bahaya guys asli Panjang kan pusing, pusing, Muter terus ini, Oh my god sempit sangat nih. Oh, dah oh. Mama boleh. Parking semua level 6. Oh level oh. 6. Oke, okay. oh, all level, level 6 tu park. Perrella sentil level yes. 6, Bang. Okay. Wah, Ini monyetnya lucu banget, ya? guys, asli. Yeah, Hei, gak dia gak level 6 nanti Kak, dia memang keluar oh, di dekat park banget sama Pak Kodi ya. Sini, oh. Ini monyet ah, yeah. Kayaknya dari dari Oke, kecil leksan, kayaknya dirawat ya guys ya manut banget ya gendong uh, terus. Uh, takut. <laughs> Oke. Okay. aja Wah turunnya juga ini guys. Lagi lagi sikit. Okay, jalan. Oh my god. Oke, Ada ya bawa, uh, istilahnya bawa. sempit sempit bhandi macam ini ya di sana ya untuk parkingnya ya. Ini apa? Berapa? Di sini ada juga L3, guys, emol, uh, yang L3. yang kayak L3. gini juga. Kita L6. Oh, Baru separuh. Aduh. Okey. <laughs> Okey dia. L berapa? L3E, L4 lagi lagi dua bang. L3. L3. Okey kita oh, saya. Hilang muka Muka <laughs> asli, muka asli. asli keluar nih muka. Level. Level <laughs> okay. 5 satu bang. Level 5 satu lagi. Oh. oh kalau kita tingkat kita ataupun kita lantai kita di sana kita namanya kita level kita. ya. Oke. Okay. Ngeri. Asli ini guys. Ngeri. Bismillahirrahmanirrahim wow. Ok bang, pelan-pelan bang Ok bang, sampai dah okay, Bang masuk plan, sini Pelan-pelan Kita cari oh, Ok bang, pusing kiri. Okay. Pusing Balas, balas, balas Balas bang <laughs> Balas bang <laughs> cari ba. <laughs> <Lumpur, laughs> nombor 16 atau <laughs> 18 16 atau 18 16 16 Mana ni? Tu tu, tu ujung tu Tu tu, 16 tu Tu ni Ni sebelah kiri sebelah kiri. kiri? Oh ni 18 ah, 18. Ah, ah, ah tu 16 nah, mai nah. mana abang? Ah ni. Okey okey. Ah. Ah, ni boleh ni boleh. Di belakang ni pun boleh. Okey. Sampai <laughs> sini dah boleh. Ngeri ngeri. Kau sini. <coughs> Jangan marah. Jangan marah bincang. kereta. Oi, agak-agak susah <coughs> <sikit> lah guys <coughs> ni. <coughs> Dia parking kena atret ya. Panjang. Panjang mah. <laughs> ah. dari... okay. Ya. Panjang. Panjang. Dia mau memanjang. Mau memanjang. Orang pun satu. Ribuh nak nak baru cakap. Tak mamalah cakap tadi. Betul. Betul. Okay, betul memanjang memanjang. Nak keluar susah. Imamah boleh lah. Dapat. Boleh. Okey. Modus. Alright. Oke, okay, itu uh, ternyata, yes. guys. Bagus juga ya. ya. Cuman-cuman pakai <tuk> eh, parkingnya pang. itu agak-agak susah. Gila, monster lucu. kayak gini enggak Kenapa sih Bang Edi ketinggian Gaya takut cah. kecepatan takut ada ini. Wah, uh. uh, hey. cantik, guys, taman di bawah tuh. Ya Allah comel banget sih monyetnya asli. Pada lagi? Pada. Okay. Ada lagi. Oke. Ada lagi? ya? Oke, sini semua ambil. Alright. terbaik lah mereka ini asli terbaik Nah, ini enak gigi ke mana guys ya? Ya, ayo deh. <laughs> Ngeri. Hah? Papa cepat, Bang. Hah. Tentu. Dokulun naw. Seram. Seram. Naiknya aja seram ngeri, ngeri, wah bahaya turun kukis kita, tapi Bisa. jangan, ini, telajak bahaya juga ya kecil iya betul ya, besar, di ya Aduh, kelakar tu lah asli kelakar oh, oh. tu Boleh? Yeah. Malam lagi, boleh? Malam nanti guna atas ni sekarang ni Tak payah <laughs> keluar, tak payah keluar <tuk> oh. Duh, Maki dia tu, cemel lah Abang, turut, turut sikit lah Jangan naik Naik dia, tak boleh balik Sini Rasa macam payah, bangun jauh Ok Eh? Handphone eh, anda kawasan mana? Handphone anda kawasan yang pek. Adik, cuba tengok. Adik. Bapak anda pegang handphone sekarang. Ada ya? Ada ya. Dua-dua ya. dah. Ya. Ok. okay. Dia nak buat yang punya handphone di sini. Tukang tak kawasan ni. Yang booking ini tak ada ipar. Sekarang dia Oh, booking untuk... Santai-santai mungkin. Wah, level 36. 26. Ha? Tekan, 26. Lombokat, lombokat. Lombokat, tekan. Saya buat, saya buat. Okay. Wih, lantainya sampai 33, guys. Oh my God. Ha, ah, tekan. Tekan. You are level 26.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 Wow, keren. 12. Wajahnya empty. 26. 15. Oh my God. Ya <laughs> 33 loh guys. di sini ada ya hotel 33 itu ada. Okay, henti. Terima kasih. you. okay. Ini berapa? Berapa? Berapa rumah kita? Satu, berapa? 26, 3A. 26, 3A. 26, 3A. 26, 3A. Titi. Hah? Anak. Anak. Anak. Okay. Jalan jai tu. Anak. Anak. Ini nih, gimana nih? Sini, sini. Ya nih, ini nih, lihat nih, ini nih, ini nih, ini sini. ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, bentar. nih, ini nih, E tinggi ada 26 cuy. 26. Gila, tinggi, banget, gila, tinggi banget, Parkirnya yang ngeri, parkirnya. Iya bener Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Oh, luas wow, juga, guys. Keren. Nice. <tinyo> Oke. <Okay>. Jangan <Uish>. Wow. <tinyo> ngeri, ngeri. <tinyo> Mantap, ada ada N ini senang ya aja. N lo lompat, N buka sini <laughs> senang lompat. ah gue gue banget gue gue Meri banget gue gue ada ini grill ya gue banget asli ngeri banget kalau ada anak anak guys kamu di Iya, iya. Kamu di sini. Iya. Oh. Ini untuk empat orang. Waduh ya Allah. Empat orang ini. Soalnya. Heeh. Selamat. Oh. Jadi ini bermalam dengan mereka semua, guys. Wow, keren banget. Sayang banget nih. Oh. Wow. Ha, nah, sini. Sini, sini. Sini. Sini. sini. sini wow kita Keren, udah di booking-in ee.. Uh, dua katil besar kasih panas kasih.. apa.. cocok-cocoknya <laughs> Fikri.. Fikri panas Fikri. Ah, okay. abang sudah booking nampak okay. udah booking dua ni Fikri dengan Cak Lonjong ni aduh.. Abang Rupi pun sedih sedih, sedih Rupi, lah.. sedih Abang Rupi sedih lah.. sebab udah dicapkan tempat kan ah, lihat.. besar yaa.. Yeah? ada seduka? yaa.. Yeah, wuhh.. Toiletnya keren banget nih. Oke. Okay. Oh ada dapur Mama nak masak kan? ke ni, Mama? Tak lah, nak makan aje. Kan? Jadi, ada dapur full ya, Mama? Yelah, ada dapur. Eh, oh, di okay. bagi. Mama tak bagi kat sini. Ui. Berlah. Ni macam apartmen, kan? Oh, apartmen. Wow. Apartmen. <coughs> <dan> apartmen. Gila <coughs> lah. Rosak lah, Mama? Boleh main pool. Wow, menyenangkan guys. Pengen beli yang kecil kayak gini asli. Itu bilik Swiss paling Bilik. Ah. Oh, damn. keren banget nih. Okay. Oke, okay. oh ini bilik nih guys. Master okay. bedroom, bilik abang Rupi dengan mama di sini ada toilet. Uh -huh. oh, jom aku liatin di luar, oh, kalau lo mau lempar. Ya, yeah. ini aja poin terjun kirim. lagi, keren banget itu, di, di depan iyalah keren banget. Lihat, jom Eh lihat itu Gosok katanya gimana sih Yan? lihat Aduh, coy, coy, coy, lihat Joy Ayo, coy. Hah? Kenapa, kan Janganlah bahaya itu. Aduh, terbaiklah mereka nih, Allah. Rono, ini kita lihat pemandangan di luar guys, masya allah wow, cantik banget oh, kita wow, melihat pulau Pinang wow. guys di sana ada laut. wah oh, wow, keren banget. Wow sebab tadi kita rumahnya itu tidak jauh dari rumah Piramli, rumah Piramli area Aha. sana hmm. saja guys. Ah enam menit saja ya. Oke. Okay. Dan di sana banyak lagi bukit-bukit. Uh, wih oh, keren banget. Tempat wisata. Ini kalau iya, sendiri apa -apa. kesini nggak mungkin kita ada di sini ini tanpa Abang Rupi jadi. Masya luar biasa Mbak Rupi nah Mbak Rupi kita nice place nice place ya Mbak Rupi apapun terima kasih banyak bawa kita datang sama -sama. ribuan terima kasih kepada kamu ribuan apa itu Mbak Rupi? kita tak buat apa apa kita Terima ya. pelawaan kami untuk bawa kamu ke wow. rumah Masya Allah guys artis pelawa kita guys sure. aduh sedih <sindian>. cantik ya Mbak Rupi ya bisa.. first time ya, sini first time Ah, itu jabatan tempatan? Ya nampak eh. apa ah, ni. Itu jabatan berpinang? Ya tak nampak. Itu baru ke lapang. Oh yang barulah bang itu. Oh, baru sana. Dia corner itu Ha ah, ini ini yang, yang lama. Oh. Yang ujung sana baru. Okey. Okey. Oh, cantik Tak nampak. Eh. eh, lain kali kita ambil kat sini je lah Parking. <laughs> Parking tak ada. Mazda lah <laughs> ni macam baju baba. Jangan buka pintu Bahaya itu Tapi kalau boleh wajah, boleh masak semua. Kita duduk sini kalau kita naik masak uh. Kalau yang itu bahaya uh. uh. uh. uh. uh. uh. uh. uh. Sebab tadi yang uh, jadi Kelak kabut tadi Sebab ada kereta puluh belakang uh -huh. Betul okay. Dia dekat sangat uh. Kalau kereta tak ada belakang Bapa boleh relax Sebab ada kereta dua biji Alam bapa jangan Takut Takut Allah, <tip> aduh wah wow, bosan-bosan nih, apalagi. lagi? gila sih, gimana cuy? Nah, kita ditamu tuh tuh tuh tuh tuh <tip> iya ini ya, Iron oh. Man oke okay. apa yang nak satu dua kata perkataan untuk Abang Rupi gitu? aku <tip> tau nggak ngajak apa-apa <tip> saya.. <tip> ngajak kita ketemu keluarga baru gitu saudara baru iya tak sangkir sampai sini Ternyata di balik masalah kemarin itu ada hikmah. Ini indah hikmahnya ya. Alhamdulillah. <tuk tangan> Bisa jumpa rumah yeah. Pin Amli bersama orang yang yang kita idolakan. idolakan dan perjalanannya wah sangat asik dan tinggi banget. Tinggi banget Cik Jangan Mama, nak main seduh Mama, oh iya, oh iya, oh iya, oh oh iya, oh iya, itu iya, oh iya, oh iya, oh Ah uh, uh, boleh juga ya. Oke, okay, alright guys. So nah, kita live ya ditemenin, eh maksudnya Fikri diganti oleh ya. Yeah. So mungkin sekian dulu guys kita akan live uh, ya. Ada yang bilang dan dan, dan kakoyang, tak goyang, pakai sayur tanpa kurang enak kurang sedap. Hari itu wigri nya Jadi wigri <laughs> ya. Bimbing. Allah. Aduh. Tapi kejadian itu terkenang Ya lihat. Beh, guys, tempatnya nah, Bang kita bawa Maggie tongkat Ali. Wih, dia ada <laughs> snack. Tongkat wow, Ali. guys. Sangat cozy. Mantap. Luar biasa lah Mama pun welcome kepada kita. Terima kasih, Mama. Mantap. Asli terbaik banget sih sambutan dari mereka So yeah guys Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Jadi kita akan lanjutkan video selanjutnya Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Like, komen, dan share Bagikan keseruan kita berada di Malaysia wow. terutama sekarang wow. ini kita lagi berada di Pulau Pinang. Let's go. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, sudah selesai dan itulah tadi keseruan mereka dengan keluarga Pak Kodi ya guys ya. Dan memang full ngakak kayak kita nonton lawak gitu loh guys. Ya apalagi Pak Kodi ini memang terbaik lah. Allahu akbar ya. Sambutan kepada kawan saya yaitu Bang Re dan juga Bang Andy ya Itu sangat-sangat istimewa saya katakan Karena kenapa disiapkan Kak macam apartemen dan dia bermalam dengan mereka semua guys Dan macam dah dianggap keluarga dekat ah, Sebab daripada itu Abang Andy cakap tadi bahwasannya kita macam menemukan keluarga baru Ya, tapi keluarga baru yang macam dah lama jumpa Macam tuh guys Ya keakrapan mereka Macam tuh Wow Keren banget salut banget saya terhadap orang-orang yang menyambut mereka ini Dan kepada teman-teman sekalian yang senantiasa support kita semua guys Terima kasih banyak Hanya Allah SWT yang dapat membalas Semoga Allah SWT membalas dengan penuh kebaikan Lebih baik dari apa yang kawan-kawan berikan Kawan-kawan aturkan kepada kawan-kawan saya Seperti itu Terima kasih buat teman-teman semua jangan lupa untuk tonton full videonya di channelnya Bang Re yaitu X ya nah linknya ada di deskripsi langsung saja teman-teman pokoknya tonton ya judulnya adalah Pak kodi versus Andy sumpah full ngakak cuy ya teman-teman kalau fansnya Andy TK itu Kena, kena tonton lah seperti itu Sebab Pak Kudi ini emang terbaik Oke okay, terima kasih sudah menonton video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Untuk channel Rayek Bang Andy Dan juga channel saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye